Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diatec. Kali ini aku mau bikin vlog lagi nih, teman-teman. Maaf banget ya kalau beberapa hari ini aku nggak upload video karena aku bener-bener sibuk banget di full dengan pesanan-pesanan. Nah, ini aku mau bikin pesanan, jadi ini aku belanja dulu untuk sayur seladanya. Biasanya kalau aku jualan ayam itu nggak pakai selada karena ini pesanan, jadi aku beliin selada supaya nanti kelihatan bagus, nah ini sebelum aku bikin ayam gepreknya, ini aku mau bersihin dulu dapur aku yang masih kotor seperti ini, aku lap-lap mejanya, supaya nanti kalau masak itu, kalau tempatnya bersih itu bakalan enak dan nyaman banget, nah ini tepung yang udah aku siapin dan juga ini ayam yang udah aku marinasi, jadi di sini aku nggak bikin resep ya teman-teman aku cuma mau bikin vlog aja nah buat kalian yang pengen tahu cara bikin tentaki resep-resepnya maupun juga caranya supaya terlihat keriting begitu kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya ini, ini aku aduk-aduk dulu untuk tepungnya dan aku bagi menjadi beberapa bagian ya supaya nanti hasilnya nggak bergerindil semua jadi aku ambil secukupnya aja lalu aku masukin juga ayamnya untuk ayamnya ini, gak aku langsung goreng semuanya, jadi aku bagi beberapa dulu supaya nanti hasilnya benar-benar bagus dan keriting. Nah, setelah aku kira ini ayamnya udah cukup, ini langsung aku tepungin seperti ini. Aku guling-gulingkan aja seperti ini sampai semuanya tertutup dengan tepung. Nah, setelah itu aku rendam dengan air biasa aja nih, teman-teman, jadi bukan air es maupun juga air dingin tapi ini air biasa ya langsung aku rendam seperti ini jadi aku lakukan penampungannya itu sebanyak 3 kali dan perendamannya sebanyak 2 kali kayak gitu dan ini hasilnya udah kelihatan keriting banget seperti ini dan ini kalau digoreng juga terlihat keriting dan crispy seperti ini teman-teman jadi untuk resepnya kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya ya Jadi setelah semuanya udah mateng Ini aku mau beresin dulu Nah itu masih ada tumpukan karpet di londrian aku yang belum aku kerjakan Jadi ya nggak lah aku mau nata-nata nasinya tuh sini aja Ini aku kasih alas dulu supaya nanti bersih Nah setelah semuanya udah siap baru nanti aku akan kemas ayam geprek pesanannya ya teman-teman jadi seperti ini ini nasinya aku masak dan juga ini lalapannya ada selada dan juga ada timun dan ini ayam yang udah aku goreng serta sambalnya jadi kalau udah siap seperti ini udah siap untuk kita packing jadi kalau kalian suka dengan video aku ini Tentang kegiatan-kegiatan aku Kesibukan aku Dan juga ide-ide usaha Kayak gini Kalian bisa subscribe dan juga kalian bisa Ikutin di tiktok dan instagram aku ya teman-teman jadi ini kegiatan aku sehari-hari dari jualan bikin pesanan kayak gitu dan ngurusin laundryan aku di rumah serta ngurusin anak yang recain aku seperti ini kalian bisa juga subscribe dan juga like share dan komen di video-video aku ya teman-teman terima kasih banget udah nontonin kegiatan aku dari awal sampai selesai kayak gitu nah ini aku udah siapin dulu tempatnya untuk nata pesanan aku jadi ini aku dapat pesanan dari tetangga karena di tempat aku ini aku bikin pesanan juga harganya murah meriah banget jadi sangat terjangkau banget untuk acara-acara anak-anak sekolah kayak gitu dan ini aku jualnya cuma 7000 ribu rupiah aja teman-teman ini untuk ayam gepreknya dan ini udah sepaket pake nasi dikasih ayam dan juga ada sambelnya ada lagi juga lalapan seperti itu dan juga ada yang pesen lauknya aja juga gak apa-apa di tempat aku ini jadi kalau kalian tinggalnya di dekat-dekat tempat tinggal aku kalian bisa pesen juga nanti untuk Informasi pemesanannya nanti akan aku semakin di deskripsi ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Aku mau potong dulu seladanya. Jadi nanti supaya kelihatan seger banget nih kalau dikasih selada tuh benar-benar kelihatan bagus dan seger banget. Jadi nambah selera makan kayak gitu, teman-teman. Nah, ini masih aku tambahin lagi untuk seladanya yang masih belum ada jadi ini semuanya dikasih selada ya nah ini bisa banget untuk ide jualan kalian kalau kalian sebagai ibu rumah tangga yang mau cari sampingan kayak gitu ini bisa dan cocok banget untuk ide jualan jadi awal aku jualan itu aku tuh gara-gara bikin kontennya tuh kentaki terus sampai sampai serumah itu bosen banget makan kentaki. Jadi aku berpikir kenapa agak aku jual aja? dan akhirnya aku buka lapak dan di sana alhamdulillah banyak banget yang suka dan sampai ada yang pesen-pesan kayak gini jadi ini video pesanan pertama di bulan ramadan ya teman-teman jadi ini bener-bener sebagai dokumentasi juga di awal-awal aku jualan udah ada yang pesen-pesan kayak gini alhamdulillah banget nah ini aku lanjut dari kegiatan-kegiatan aku itu ini udah selesai, jadi aku tinggal aku tambahin sambal seperti ini teman-teman. Jadi dari awal-awal aku jualan kalian bisa juga lihat ya di video-video aku sebelumnya itu benar-benar awal banget aku jualan. Dan sekarang ini udah jalan satu bulan, tapi alhamdulillah banget teman-teman. Sekarang itu udah banyak langganan dan juga laris manis. Apalagi ditambah sekarang tuh banyak yang pesen-pesen kayak gini pas bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah banget. Semoga video ini juga menginspirasi para ibu rumah tangga. Meskipun kita di rumah aja, kita tuh bisa menghasilkan cuan sendiri kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini udah selesai aku packingnya. Ini tinggal mau aku kemas ke dalam kantong plastik seperti gini, ini supaya aku gampang antarnya. Karena ini juga lumayan. Kalau pakai plastik kecil juga nanti bakalan banyak banget, nah ini aku pakai plastiknya yang agak besar aja supaya jadi satu kayak gitu teman-teman dan ini nanti siap aku antar, terima kasih ya udah nontonin video aku sampai selesai semoga video-video aku menginspirasi kalian buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dulu ya dan nanti aku bakalan bikin video-video untuk bikin kentaki Supaya gak gagal Kalian ikutin terus channel aku Jangan lupa like, share, dan komen Dan juga subscribe Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh